Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun pun anda berada Selamat datang dan kembali di DivaTV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik, kabar spesial bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik nomor notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia, dan vitamin-vitamin bahagia fasinya dari Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kembali para sahabat kita mendapatkan kabar spesial dari Agung Leslar Entertainment Semalam persahabat, ini menginfokan bahwa dikabarkan Buda Lesti Kejora akan meluncurkan single terbarunya. Apalagi Buda sekarang sudah mempunyai studio baru di rumah, makin terus berkarya. Mudah-mudahan karya-karya terbaik Leslar Lesnar semakin banyak diminati oleh semua kalangan. Amin. Sebelumnya juga persahabat. Lesland Entertainment ini meruskan sebuah kalimat caption Asyik, bunda udah punya studio sendiri di rumah Jadi bisa lebih banyak waktu buat berkarya sambil ngurus keluarga Siapa yang sudah nggak sabar nungguin lagu terbaru dari Lesti Gejora? Wow, Masya Allah banget ya Pasti warga Konoha semuanya ini sudah nggak sabar banget nunggu single terbarunya Bunda Lesti hingga banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan oleh sahabat Leslar salah satunya dari akun Santi Tiara mengatakan semua menunggu lagu terbaru dari bundanya Abang El Lesti Kejora semoga segera karena musim penghargaan untuk musik semakin dekat sedang lagu baru Dede Lesti baru satu lentera ditambah lagu duet dengan Bang B Takdir Cinta, jadi sangat berharap segera ada lagu baru. Kita doakan bersahabat ya secepatnya, single terbaru Bunda Lesti bisa diluncurkan, kita doakan yang terbaik buat karya-karya Lesti dan Bilar. Kemudian persahabat kita simak juga sebelumnya, Papa Bilar mengunggah sebuah postingan foto yang sedang jongkok di pojokan di kota Paris. Dan ternyata persahabat di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar dari para sahabat terdekatnya Papa Bilar. Salah satunya juga Gus Miftah yang ikut menanggapi ini persahabat ya, Gus Miftah mengatakan, Woi, pulang, jagoan lu kalah Punya hutang lu, Rizky Bilar sama gue Katanya itu ya Wow Gus Miftah ini menanggapi Postingan Rizky Bilar disuruh cepat pulang Katanya ya Jagoannya kalah dan Papa Bilar ini punya hutang sama Gus Miftah Katanya tuh Dibikin penasaran lagi di ya oleh Rizky Bilar dan Gus Miftah Tetapi banyak juga nih tanggapan Hingga jawaban komentar yang diberikan Dari akun saya Underscore tiga mengatakan Gus Miftah hutang apaan sih? Katanya Gus A Abilar, katanya tuh tagih aja Gus, kata lestari ya. Di sini juga persahabat ya kita lihat ada jawaban komentar diberikan. Dari akun Vina Firdianti Kanyu mengatakan Hutang janji akan insya Allah mereka mau ke haji bareng Bu Smiftah Alhamdulillah doakan yang terbaik saja ya Mudah-mudahan Papa Bilar selalu diberikan kesabaran Dari orang-orang yang ceng-cengin dia ya Masya Allah kita ikut sedih terharu Dengan tentunya wajah raut dari Papa Bilar yang masih terlihat sedih Karena tim kesayangan sepak polanya dikalahkan Real Madrid Kemudian persahabat kita simak juga ini ada kabar yang sangat membanggakan dari Leslar Metaverse yang diunggah oleh hb Wow, responnya katanya persahabat ya. Kita lihat. Yakin dengan konsep futuristik, Leslar Metaverse ingin menjadi proyek ekosistem Metaverse terbesar di Indonesia. Masya Allah, luar biasa persahabat ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan. Keinginan Leslar Metaverse untuk menjadi proyek ekosistem Metaverse terbesar di Indonesia terwujud, kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Leslar Metaverse semakin mendunia dan semakin jaya, amin. Dan berikutnya, persahabat, disimak juga ada info untuk keluarga Konoha, sekitar mengingatkan, sekitar menginfokan persahabatnya bahwa sore nanti bakal ada acara Poles Kepo in Lesti jam 5 di aplikasi video. Kita dukung, kita support acara-acara Bunda Lesti ya Semoga ada episode terbaru di acara Poles Kita berharap banget mudah-mudahan dukungan semakin banyak Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian persahabat disimak juga diunggah igasnya Mas Gongli Mas Gongli ini mengunggah 6 jam yang lalu Masih tentunya kerja, masih mengedit vlog Leslar Semoga saja ada kejutan hari ini mudah-mudahan persahabatnya vlog BBL berenang di up hari ini juga berharap banget ya doakan yang terbaik dan selanjutnya kita juga mendapatkan kabar dari star voting team mengenai tentunya Bunda Lesti Kejora kita simak persahabat Bunda Lesti terpantau ini berada di posisi ketiga di bawah Tulus dan BTS ini adalah hasil sementara di awal minggu persahabat ya dan kita lihat di slide kedua ini, Buda Lesti berada di posisi ke 6 di bawah Kangen band dan kita wajib juga simak kalimat caption yang dituliskan oleh Star Voting Team. Slit 1 hasil sementara di awal minggu ini Slit kedua hasil akhir minggu kemarin Yuk bagi para penghuni juke sekalian Streaming dan vote superstar fanspeaknya ya Yuk persahabat Di minggu kemarin persahabat ya Hasil akhirnya Ini bunda lesi di posisi ke 6 Dan kita lihat di slit pertama tadi Ini hasil sementara di awal minggu ini persahabat Bunda Leslie Kejora kembali meroket di posisi ketiga. Doakan yang terbaik ya, kita harus streaming terus. Mudah-mudahan muda Leslie Kejora selalu membanggakan kita semuanya. Amin. Dan kita masih menunggu hidup terbaru, hingga kabar baik selanjutnya dari idola kita. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.